Gunita. Tidak terlihat apa-apa Perhatikan baik-baik bagai pemburu Kau bisa lihat segalanya Mereka pasti sembunyi di sekitar sini Tempatnya menakutkan Siang hari tidak ada yang sini, Apalagi malam-malam begini Diam kau Tiga jejak kaki dan bau kayu bakar menunjukkan kalau mereka bertiga sudah bersembunyi di sekitar tempat ini. Jangan sampai mereka bertiga lolos. Kita cari mereka. Tidak ada orang yang datang kemari Lihat ini Kau lihat Masih panas Berarti jelas Mereka bersembunyi di tempat ini Cari mereka of <laughs> cepat sekali Anandi sekarang apa ayo lari <laughs> sampai kapan kau mau lari hmm? Anandi hari ini saat yang telah lama kutunggu tunggu akhirnya tiba tidak ada seorang pun yang bisa menghalangimu dan aku, kecuali hidupmu yang akan segera berakhir. Tidak, jangan sentuh dia. Hanya aku yang boleh melenyapkan dia dan anak-anaknya. Pembalasanku akan tuntas. Sudah lama menggangguku dan keluargaku. Sekarang saatnya pembalasanku. Hukuman pertamamu karena merenggut putriku. Sejak dia masih bayi dan telah merusak hidupnya. hukum atas perbuatanmu ini hukuman kedua karena kau telah memisahkan aku dengan nenek lepaskan putraku tidak akan kubiarkan dia lolos berikan senjata berikan senjata ebariku. lepaskan putraku akhirat jangan macam-macam atau dia akan tiada lepaskan anakku cepat senjata senjata Ahiraj, lepaskan anakku Semua sudah berakhir. Gangga, semua sudah berakhir. Tidak, Jakdis. Anandi tidak mungkin menyerah. Dia tidak boleh menyerah. Semuanya sudah Jagdis. berakhir. Sudah berakhir. akan selalu bersama kalian berdua. Jangan tinggalkan kami, Bu. Tetaplah bersama kami. Iya, Ibu akan selalu bersama kalian sayang. Di sekolah bahwa merah muda adalah warna anak perempuan, tapi India bersinar indah karena di sini seluruh kota berwarna merah muda. Jaipur, kota merah muda di Jaipur, kau harus tunjukkan rasa hormat pada orang lain. Jangan panggil nama mereka secara langsung, tetapi kita harus memanggil mereka dengan panggilan Pak, Bu, Nenek, Kakak, Nona, cantik. Menarik, tetapi yang membuat Jaipur feminin adalah rahasianya, dimanapun dan siapapun yang kau lihat, seolah mereka memiliki sebuah kisah. Cepat bantu dia. Iya, ayo cepat. Bantu dia. cepat bantu dia. Ayo cepat. pemuda itu setelah dia tiada Bukul berapa? Semua sudah menunggumu di sini. Uh, uh, pak, uh, darah, pen, Pendarahan, Pak. Dan ini, tenanglah. Kau jangan panik. Katakan dengan jelas apa yang terjadi. Terjadi kecelakaan di dekat jantar-mantar, Pak. Pendarahannya hebat. Aku sangat takut, Pak. Dan ini jangan panik dalam keadaan seperti itu. Seorang dokter tidak boleh panik. Pendarahannya hebat. Dan ini, saat ini hidup seseorang bergantung kepadamu. Dan bagaimana caranya kau bisa memenuhi semua kewajibanmu sebagai dokter? Nandini, ini bukan pertama kalinya kau melihat darah. Tenang, Nandini. Harus bisa tenang. Pak, aku tidak akan biarkan dia tiada. Aku harus apa, Pak? Berikan dia pertolongan pertama sekarang. Pak, tidak ada respon. Mungkin tubuhnya mengalami shock. suntik langsung ke jantungnya. Tapi aku tidak bawa alat suntik. Nanini, kau tenang. Jangan panik. Cari toko medis di dekat sana. Tolong panggil ambulans. wajib